Jangan coba-coba berbohong. Ibu, kenapa aku harus bohong pada ibu? Tadi aku pergi ke kuil Dewi. Aku ke sana kebetulan untuk menemui dokter Anam Dokter Anam Apa dia datang kemari? Iya. Lihat, dia bawa banyak sekali hadiah untuk Kubu. Ibu tidak mengerti. paling keren di antara semuanya. Ibu tahu apa ini? Fadi vidi, Video game. Namanya video game. Ibu tahu apa kehebatannya? Jika disambungkan ke televisi, maka kita juga bisa memainkannya di TV. Ini bagus sekali kan? Bu, ayo coba lihat ini. Ayo kita buka bersama. Ayo buka bu. Aku di sini cemas dan ketakutan. Kau malah pergi menemui dokter. Aang, kenapa dia datang? Apa yang dia katakan? Dengar, katakan yang sebenarnya. Dia tidak datang ke sini hanya untuk memberimu hadiah. Dia pasti datang untuk menghasutmu, nimbulin, jangan berbohong padaku. Kenapa dia datang? Apa katanya? Pertama, aku akan menemui Ibu Anandi. Aku akan beritahu bahwa aku menemukan ibuku yang sebenarnya. Tidak sayang. Jangan berani-berani menceritakannya pada siapapun di rumah ini. Bu, tapi... Uh, uh, bukannya seperti itu. Dia hanya datang menemuiku. Hanya itu. Dia tidak menanyakan apapun. Dia hanya tanya bagaimana sekolahku. Kalau memang begitu, kenapa harus bertemu di luar? Kenapa dia tidak datang ke dia... sini? Dia harus pergi ke tempat lain. Jadi jika dia datang kemari, maka dia bisa terlambat. Itu sebabnya aku bertemu dengannya di sini. Ini sudah keterlaluan. Dengarkan aku baik-baik ya. Lain kali kalau kau pergi kemanapun tanpa memberitahuku, maka kau tidak akan kuampuni. Masuk ke kamar. Kalian mengerti apa artinya ini? Manggala tahu yang sebenarnya, tapi dia malah membawa Nimboli menemui wanita lain dan mengatakan bahwa wanita itulah yang telah melahirkannya. Itu berarti Manggala sengaja ingin mendoktrin Nimboli dan dengan begitu seumur hidup Nimboli akan benci kepada ibu kandungnya. Sehingga dia menyayangi Manggala dan menganggap sebagai ibunya. Aku mengerti. Hal itu menjelaskan reaksi Nimuly sangat buruk saat orang menyebut ibu kandungnya gadis yang malang. Sekarang tunggu apa lagi buanandi? Pergi dan tanya dia. Kita hadapi Bu Manggala dan tanya apa alasan yang sebenarnya. Dokter Anan benar sekali. Kita harus segera pergi ke Jalrah. Salam Bukaliani Salam Pak Jaidev, ada keperluan apa kau datang kemari? Kalyani, aku ingin bicara denganmu Tapi secara pribadi Katakan tidak perlu sungkan Kita sudah seperti keluarga sendiri Aku tahu itu Bukaliani Tapi aku hanya ingin berbicara denganmu Baiklah Bukal Yali aku ingin menunjukkan sesuatu padamu Bibi, aku mau ke pasar Nimboli? Ada apa? Kenapa kau menangis? Ibu tadi memukulku Apa? Bibi marah padamu? Tapi kenapa? Apa yang kau lakukan? Aku... Aku rasa... Itu memang salahku. Mungkin, tapi memangnya apa salahmu? Sampai-sampai bibi memukulmu. Gara-gara mereka, aku memukul putriku. Sepertinya mereka bersumpah tidak akan membiarkan aku dan Imboli tenang. Mereka akan telpon atau mampir ke sini kapanpun mereka mau. Pak dokter Anan pikir Dia bisa membujuk putriku dengan hadiahnya Putriku tidak akan pergi kemanapun meninggalkanku Tidak akan pernah Bibi kau memukul Nimboli Kenapa? Dia tidak mau bicara padaku tapi coba Bibi yang katakan, apa salahnya sampai kau tegas sekali memukul Nimboli? Sebenarnya ini bukan salahnya. Ini kesalahanku. Aku juga tidak senang melakukannya, Kamli. Aku baru akan menenangkannya. Kemarilah, sayang. Putriku, sayang. Kau, kau sangat berarti bagiku, nak Bagaimana aku bisa tenang setelah aku memukulmu Tolong maafkan aku hmm? Aku tidak akan mengulanginya lagi Ayo, Nimboli, tersenyumlah sekarang Bibi, aku ke pasar dulu tiba-tiba kau memeluknya ada apa kakak Ipar hari ini kau terlihat begitu menyayanginya hmm? sebaiknya kau pergi mandi dulu satu hal yang pasti kakak Ipar Bahkan ibu kandungnya belum tentu menyayanginya seperti dirimu Harki Kau jangan bicara seperti itu Seorang ibu hanyalah seorang ibu Ibunya Nimboli adalah aku Hanya aku Baguslah kau berkata seperti itu kakak Ipar Karena aku selalu merasa bahwa suatu hari nanti ibu kandungnya akan datang dan membawanya pergi dari sini Aku Aku tahu kamu manfaatkan kelemahanku saat aku tahu di mana akhirat bersembunyi. Aku akan membalas semua perbuatanmu. Karena aku selalu merasa bahwa suatu hari nanti ibu kandungnya akan datang dan membawanya Ingin minta maaf, aku sudah bersalah Aku membuat kesalahan besar, maafkan aku Apa yang kau katakan? Apakah kau sudah tidak waras? Nimbo bukan putrimu Apakah kau sudah lupa kalau aku sudah membayarmu untuk berbohong padanya? Kau sudah membayarku? Bayaranmu itu tidak cukup untuk menjauhkanku dari putriku sekarang saat aku ingin mengambil kembali putriku, kau malah mengusirku. Ayo, saya pulang sekarang. Ada apa ini? Siapa kau? Aku datang untuk menjemput putriku, tapi dia melarangnya. Nimboli putriku, aku ibu kandungnya Ayo sayang kita pergi Tidak Aku tidak mau ikut denganmu kemanapun Dengar, aku tidak akan pergi tanpa dirimu Ayo cepat pulang Ayo. Sebaiknya kau pergi atau aku akan mengusirmu dari sini Kau melarangku membawa putriku sendiri Kenapa kau terus saja mengatakan kalau dia itu putrimu? Hah? Kenapa kau berbohong? Itu bukan ibunya Nimboli Kau mengerti? Nimboli. Itu yang katakan Dia bukan ibunya Nimboli Kalau begitu katakan padaku Ibunya Nimboli Ibu kandungnya Sudah bilang padamu bahwa aku pasti akan memberimu kabar Nimboli masih belum siap Dia masih butuh waktu Bukan Nimboli tapi kau yang butuh waktu Agar berbohong kepadanya Dan membuatnya membenciku Apa maksudmu? Itu tidak benar Kenapa kau berkata seperti itu? Saya jelaskan semuanya Selama ini hanya kau yang tahu kebenarannya Tapi sekarang kami juga tahu Kebenaranmu akan terungkap di hadapan semua orang Bunga Lala. Mau bicara apa lagi kami punya buktinya Seberapa jauh lagi kau akan menyangkal Pak nenek bicara begitu kasar padamu? Bibi, bicaralah. Kebohongan apa yang mereka bicarakan? Dan wanita ini, kenapa dia mengaku sebagai ibunya Nimboli? Jangan kakak beli dia ibuku. Aku pernah bertemu dengannya. Ibu mengajakku menemuinya di kuil di Jaisar. Ibu Mangala bahkan bilang... Bahwa dia adalah ibu kandungku Astaga Nimboli Kau jangan bicara sembarangan Dia bukanlah ibu kandungmu Bibi Kenapa kau diam saja Kau lihat Nimboli sampai salah paham Katakan, katakan yang sebenarnya padanya Nimboli dia bukan ibumu kudungannya di kuil jahit sarbukan bukankah kau bilang bahwa dia adalah ibu kandungku Kak Kamli menyebutnya pembohong lalu siapa ibu kandungku bu siapa yang melahirkanku bu siapa ibuku yang sebenarnya Kenapa ibu kandungku? Katakan padaku kenapa diam saja? Semuanya berbohong sayang. Itu omong kosong. Ikutlah bersamaku. Kita berdua akan pergi dari sini. Ayo ayo, ayo pergi. Jangan diam saja bu Katakan, katakan siapa ibuku Katakan bu, siapa ibu kandungku Kau tidak perlu bertanya kepada siapapun nak Tanyakan pada diri sendiri, siapa ibumu? Siapa orang yang terus mencarimu seperti orang tidak waras selama bertahun-tahun? Bahkan setelah dia menemukan dirimu, dia tidak bisa mendapatkan kasih sayangmu. Dia terus menangis, menentaskan air mata kesedihan dan merindukanmu. Tapi dia selalu tersenyum hingga kau bisa memanggilnya Bu Anandi.